Jodoh itu dicari atau ditunggu Mungkin terbesit pertanyaan ini Dalam hati sobat youtuber Jodoh itu dicari bukan ditunggu Jodoh itu termasuk takdir Bukan ketentuan Allah atau kodar Kita yang berupaya, ikhtiar mencari Kita yang memilih kita bisa mewakilkan kepada orang soleh atau soleha untuk mencarikan jodoh untuk kita. Kalau jodoh ketetapan Allah, saya akan bilang, Allah tidak adil karena banyak alat ilahi yang punya istri lebih dari satu. Bukankah Allah Maha Pengasih? Bukankah Allah Maha Penyayang yang tidak mungkin? banyak